Islam, Jangan buang pen Jahat terhadap Islam Oh tu dah Tapi kalau sekiranya Nampak tak jaya Kalau bahasa Melayu kita katakan Tak patut buat baik Kalau kita tahu katanya Mereka ini adalah <coughs> Orang yang duduk Berlang Khusuk ke, ke jahat Gapa-gapa nak jatuh te. Atau oleh Islam. Sungguh dalam Islam ajar supaya kita baik berlaku dengan semua manusia. Paling kita jangan jangan jangan cai kep. Jangan tengok nampak go tu go ni mong yang dia. Yang kita kena mong nak ngelop buat Lepas tu kita kena luah cara kita mikir go tu ni dan sebagainya. Tapi jangan harap tim-tim 100% -tim Sapa atas setengah setengah orang walak kepada orang kafe boleh ya azubillah Islam jangan buang pen jahat terhadap Islam Ha oh, tu dah Tapi kalau sekiranya nampak tak berjaya kalau bahasa Melayu kita kata kan Tak patut buat baik Kalau kita tahu katanya Mereka ini adalah <coughs> Orang yang duduk berlang Keras Kek ke jahat Gepang-gepang ke, nak jatuh Atas orang Islam Sungguh dari Islam Ajar supaya kita baik berlaku Dengan semua manusia Paling kita jangan Jangan jangan cari cab Jangan tengok nampak go to go ni mong nangeh lop yang dia yang kita kena mong nangeh buat patut kita kena luah cara kita mikir go to ni dan sebagainya tapi jangan harap tim tim 100% siapa kau setengah-setengah orang walak kepada orang kafe boleh ya zbillah macam mana walak kepada orang kafe ni adalah dosa besar dan termasuk di dalam rusaknya akidah orang Islam. walak artinya patuh to'ak tim-tim supaya dengan kita to'ak kepada pemimpin Islam. ni tak boleh sebab tu lah orang kafir yang tu herayak di dalam Quran ni beberapa ayat terutama sekali orang kafir yang pasang fan tua jadi orang munafik dia adik-beradik tu lah ya, kafir dengan munafik Sebab tu kita dalam kalengi orang Islam Pahailah molek Ha ni Nota kaki Satu, tiga, empat, dua Yakni dakwaan -e mereka yang demikian nyatolah dustonyo. dustonya Hak orang-orang kafir duduk kecek Mungkin turutlah agama aku Tak apalah Hak mesti buat salah silap sikit sebanyak Hak aku nak tanggung belakang Ni semua tu Mulut saja yang Contoh yang berlaku di zaman Nabi, dia akan berlaku sampai ke hari kiamat. Itulah, ahli-ahli fikih dia kata kena, tipu daya orang-orang kafir dan orang munafik ni, terhadap orang Islam, iaitunya bohong bin tipu. Bohong bin tipu. Tak ada kira, orang kafir jenis mana sekalipun, terutamanya orang Yahudi. Tak boleh kita bubuh dalam perut kita, dalam hati kita. That cut. Walaupun baik secara mana pun Yahudi, tidak sebaik sejahat-jahat orang Islam. Gak marah. Kenapa Hamolak tu? Walaupun baik secara mana oleh Yahudi, sorry, tak sama dengan sejahat-jahat orang Islam. Sebab orang ini Yahudi, orang ini oleh Islam. Walaupun dia jahat sekali pun tapi dia ada iman. Dia mengaku katanya dia orang Islam. Orang Islam walaupun jahat secara mana dia tak bakar masjid. Dia tak bakar al Tapi orang Yahudi walaupun baik secara mana denar dalam jiwa dia ni memang tertanih sokmo dalam hidup mereka. Sampaka dia tanih di dalam jiwa anak cucu dia kena benci kepada orang Islam. Dan beci kepada agama Islam Ini adalah hakikat yang sebenar Yang Allah Ta'ala sendiri waya, Nabi SAW sendiri Alhamdulillah Yang demikian, Yang ni dakwaan mereka yang dimikir Nyatalah dustanya Kerana tiap-tiap seseorang yang bersalah Dia lah sahaja Yang menanggung dosanya Masya Allah Ini kita yakin katanya setiap orang yang dia buat gapo, maka dia kena tanggung. Sama ada orang Islam, maupun orang kafir. Itulah orang sihir katanya kam senong kam. Kam kraman. Gitulah lebih kurang. Siapa buat maka orang itulah kena kena tanggung sendiri. Kita orang Islam pun memang kita yakin katanya siapa yang buat gapo, maka orang itu kena terima gapo yang dia buat. Alhamdulillah. Lagi. Ayat yang ketiga belah. Itu headline sekali lagi. وَلَيَحْمِلُنَّ أَفْقَالَهُمْ وَأَفْقَالًا مَعَ أَفْقَالِهِمْ Orang kafir akan tanggung kesalahan, kejahatan, keburukkan ke, yang dia duk buat. Dan dia tanggung juga. Kesalahan yang yang buat, contoh tak boleh. Sampai orang lain turut. Dia panggil penbap yang tadi tam hai kun un, tong lian beb, tong tam tam. Pah banyak bila kita tengok kejahatan, kejahatan atas muka dunia ni, semuanya daripada orang kafe. Orang kafe ni, seluruh dunia ni, saya kecek ni bukan orang kafe tempat kita sahaja. Semua seluruh dunia, tak ada kira agama apa sekalipun, pun hai bubuh di dalam Ayat yang ketiga belah. Iaitunya, dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban kesalahan mereka. Dan beban-beban kesalahan orang-orang yang mereka sesatkan. Gambar, eh? dia tong tongbek. Doso-doso. Hak dia buat sendiri. Dan doso orang okay, yang dia jadi pucur. Orang-orang okay, yang boleh sesat sebab tu dalam Islam yang larang benar kita tam tua yang tidak di walaupun ha dunia lebih-lebih lagi ha agama kita nak buat contoh tak molek tapi contoh tak molek saat ni bukan sekadar kita saja dak orang lain pakak duk tidur duk buat. pakak duk ikut walaupun kita mati dah pun nanti tengok orang duk buat anu dosa naik tangpala kita. Walaupun kita duduk dalam kubur. Ni lah. Ulama-ulama mai duduk kecil. Dalam perbahasa hubungi dengan contoh yang tak boleh kita duduk kecil melalui Facebook. Kita buat yang tak boleh. Duduk peralai dari rambut internet. Kita kecil, kita buat, kita wayak. Kita mengajar. Tak molek, Walaupun kita duduk saja kita duduk saja, boleh-boleh duduk tidur dosa orai, orang yang duduk buat ambil contoh yang tak boleh dia duduk pergi di buat duduk pergi sebar duduk pergi chair dan sebagainya dosa tu naik tepala kita walaupun kita tengah-tengah semaya dosa naik tepala kita selama mana Facebook tu Youtube tu drabob tu buka, buka, buka, buka, buka, orang duduk buka buka-buka-buka yang tak boleh sebab tu kita kena beringat berapa yang kita nak buat kena beringat takut-takutnya Benda yang tak molek let ni disebab di kalangi orang ramai. Lepas tu, orang ramai pulak pakar turut-turut daripada satu generasi ke generasi-generasi. Yuk sama italah yuk. Orang. Masya Allah. Sebab tu kita kiyah sendiri. Gapo, Gapur yang duduk buat tak molek. let. Sampai hari ni orang duduk turut lagi. Itulah yang Allah raya di dalam ayat ni. Ha orang kafir. Tapi kita kiyah dengan kita orang Islam pun lagu tu lah. Kalau sekiranya kita duduk buat. Dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban kesalahan mereka dan beban-beban kesalahan orang-orang yang mereka sesatkan bersama-sama dengan beban-beban kesalahan mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang tentang apa yang mereka pernah ada aduk adakan secara dusta itu. Ni tidak lari tak lepas akan disoal walaupun orang kafir sekalipun dia yakin katanya sikit lagi di akhirat dia kena masuk dengan aku tapi tu saya akan tanya apa pun buat apa pun gotu guni gotu guni mashaAllah ni kita kena pakat-pakat beringat eh? walaupun ayat ni totok kepada orang kafir tapi ada di dalam hadis Nabi s.a.w yang Nabi sebut iaitu hadis ni hadis sahah ni eh? sesiapa yang seru kepada jalan baik hidayah petunjuk maknanya seru kepada islam maka bagi dia dia akan dapat pahala Supo dengan pahala orang-orang yang mengikutnya untuk buat benda baik dua ama ha tercoto daripada orang ni sorang eh tapi orang pakak mengaji dengan dia, pakak ikut dia, pakak ambil contoh daripada dia pakak boleh pahala, siapa pahala kepada orang ni. Orang hak buat contoh baik ni dengan tak kurang pahala mereka itu walaupun sikit. Tapi sebalik pada tu, waman da'a ila dalalah. Siapa-siapa yang seru ajak kepada kesesatan. Orang yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan tanggung dosa dan dosa orang-orang yang dia walaupun berapa banyak yuk samai lepas pada tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu hari kiamat dengan tak kurang dosa walaupun sikit pun orang hak buat dosa dan dosa tu hewan kh naik atas kepala orang hak mula-mula buat contoh tak molek sebab itulah nabi raya di dalam hadis sahih katanya maqtilat nafsun zulman illa kana ala ibni adam ala ibni adamil awal kiflun min damiha liannahu awwalun sannal qatl nabi katanya mana-mana orang yang dibunuh dengan secara zalim ni zaman zami lah ni siapakah hari kiamat tak kira yuk semai mana-mana siapa yang dibunuh dengan secara zoleh maka anu ada yang mula-mula sekali bunuh siapa tu bunuh adik dia kita selalu dengan di dalam kesoh qabil habil qabil bunuh habil sebab apa sebab tak puas hati dia lagi boleh gu yang tak comel Adik dia boleh gu hak comel. Mulanya berdeki dalam hati siapa ke bunuh adik dia sendiri. Maka Nabi Royak katanya, Qabil hak bunuh adik dia walaupun berapa puluh ribu tahun dah akan dapat dosa tak putu-putu. selama-mana manusia dok ada lagi bunuh atas dunia. Tengok. Contoh tak molek dia panggil. Itulah yang Allah pesan kepada kita jangan sama sekali kita buat cotot-cotoh tak molek. Ni nabi sebut di dalam hadith. Ada lagi. Hadith. dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Berhubungnya dengan ha akan ditanya sikit lagi di akhirat. Nah, kita kita pergi hadith ni sa, patu buti. Ya kata Nabi katanya, iyyakum wa zulm. Fa inna Allah ya'zimu yawmal qiyamati fa Wa 'izzati wa al zulmun Nabi ayat katanya beringat-ingatlah kamu jauhlah diri kamu daripada kezalimi Maksudnya siapa-siapa yang nak buat zalim sama ada kepada diri dia ataupun kepada orang lain ataupun kepada masyarakat ingat-ingat Sebab kenapa? Kerana, kerana Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dia akan balah Belum padanya dia nak balah dia akan tanya Dia kata kanu demi kemuliaan aku dan ketinggian aku tidak ada siapa yang dapat melawai aku ha aku zalimi maknanya zaling aku mai ploy ani tu hadjani summa yunadi munadin fa yaqul aina fulan ibn fulan Sapa di hari kiamat, maka soro malaikat akan panggil. Di mana kau orang itu bin orang itu? Mananya, Hei orang zoleh. Orang itu, orang itu, orang itu. Dan sebagainya. Faya'ti yatba'uhu minal alhasanat amthal aljibal, jiban Fayashkosu an-nasu ilaiha abusarahum. Saya baca perabinah. Hatta yakumu baina yadai al-Rahman azza wa jal. يأمر المنادي فينادي من kena terjemuh ada panggil panggil bila pa, orang de, malaikat tanya siapa orang yang kakak dengan orang ni orang dia biasa buat zoling semasa dunia dulu mari padahal orang ni ni masya Allah kebaik dia ni banyak, pahlawan banyak kebajik dia banyak tapi dia ada ni, kakak buat zoling kepada orang tua orang ni buat benda-benda tak molek. Hok sakut dengan manusia orang yang pakak tengok belakang cong belakang, weh, buat ni orang pahala banyak kerana kena dendam-dendam kadirin. Ah gitu lah. Sehenga orang ramai pakak beri pom diri berlakon. Fa Rahman. Maka Allah Taala Allah Ar-Rahman sebut. Uqdu 'an 'abdi. Fa yaqulun kaifa naqdi 'anhu? Fa yaqul khuzu lahum min hasanati. Fala yazaluna ya'khuduna minha Hatta la yabuqa minha hasanah Hukum Maknanya Damlan kadi tu Kat atas orang ni Sehingga dihukum ke atas dia ni Habis Pahala-pahala Dia biasa buat Kebaik ke atas muka dunia Sebab Kena wui kat orang Kena orang Bui, bui, bui, bui kat orang ni panggil Bengerak, Habis Fala yazaluna ya'khuduna minha hatta Minha, minha zalamat, fayakul, Allah taala supaya malaikat hukum ke atas sehingga tak ada sikit habuk dah dia buat sebab apa? sebab dia ada kong dengan manusia dia buat gotu buat gitu ni walaupun pahala dia banyak Fayaqul khudu min sayyiatihim Fahmiluha alaih Akhir sekali Allah Ta'ala raya kepada malaikat Ambilah dosa-dosa orang lain Tak tahan pada dia Haa tengok Dosa orang lain Naik tahan pada dia Masya Allah Sebab tu bila kita tengok daripada hadith ni Dan banyak-banyak hadith lagi yang support dengan dia Ada lagi ni dalam tafsir saya rasa madar dengan hadis hak baca ni. Kita beringat-beringat. Kita buat berapa-berapa. Sama ada. Ha, ugamu ke. Cara hidup kita ke. Beringat-beringat. Takut-takut pelan. Zoleh. Dosor. coto, Cotoh. Otak molek. Lepas tu. perkara, -perkara yang sakut dengan manusia. Hak ni kena beringat semua. Walaupun ayat yang dibaca saat ni. Sakut tempem-tem -tem dengan orang kafir. Tapi muka arti ayat tu hanya jatuh kepada orang kafir saja tapi kalau sekiranya orang islam dok jadi perangai tak molek kelakuan tak molek buat contoh tak molek maka dia serupa sahih tolah sama ada islam maupun kafir itulah sebagai sikit sebanyak untuk jadikan sebagai peringat kepada kita semua lepas tu, ayat lepas badan ni dia pergi kepada kisah nabi-nabi yang Allah taala sebut di dalam Suratul Ankabut wallahu ala ma wa sallallahu ala